Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suripno. Belajar bersama, berbagi ilmu, sederhana, semoga bermanfaat Kali ini masih sehat dengan memberikan materi pembelajaran untuk siswa kelas 6 sekolah dasar Sebelum kita mulai kegiatan belajar kali ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan share Mari kita ikuti bersama-sama belajar pada kali ini. Pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif. Video yang pertama sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan secara vegetatif baik alami maupun buatan. Sekarang kita perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Sedangkan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Jadi alat perkembang adalah terdapat pada bunga mengapa bunga? karena dalam bunga alat perkembang biayaan terdapat di dalam bunga tersebut terdapat alat-alat reproduksi yaitu seperti bilan sari dan putih masih ingat kemarin di video pertama Benang sari itu merupakan alat perkembang perkembangan jantan, sedangkan putih sebagai alat perkembangan betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan. Ini adalah bagian-bagian bunga, eh, Agama mahkota. Kelopak, tangkai, benang sari, nah ini kita perbesar Kelopak bunga itu lengkap terdiri dari Kelopak, mahkota, benang sari, dan putih Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga sewaktu masih kuncup. Di bagian dalam kelopak bunga terdapat mahkota bunga. Warna dan aroma mahkota bunga dapat menarik sehingga datanglah serangga. kupu-kupu, lebah, semut. Nah, di dalam bagian mahkota terdapat benang sari dan putih sebagai alat perkembang biaan. jadi alat perkembang adalah benang sari dan putih bunga yang memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga disebut bunga sempurna jadi dikatakan bunga sempurna itu apabila memiliki benang sari dan putih Ini sudah jelas. Awal dari proses perkembangbiakan Cara generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuahan. Apakah itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putih jadi penyerbukan itu peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putih berdasarkan asal serbuk sarinya berdasarkan serbuk sarinya penyerbukan dapat dibedakan menjadi empat yaitu dengan penyerbukan sendiri penyerbukan tetangga penyerbukan silang maupun penyerbukan bastar nanti kita jelaskan setelah ini ini dengan adanya penyerbukan itu maka tanaman itu bisa menghasilkan tanaman baru nah penyerbukan dapat melalui perantara atau dibantu ada yang membantu yaitu hewan penyerbukan yang dibantu oleh hewan sering disebut penyerbukan zoidogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan misalnya adalah lebah, burung, serangga, kelelawar maupun siput Burung kalibri ini sering menghisap madu, juga membantu penyerbukan. Ini, contoh hewan yang membantu penyerbukan adalah kelelawar, serangga, ya, ini berkecap juga termasuk dan burung. Penyerbukan yang dibantu dengan serangga. Biasanya itu bunganya memiliki ciri-ciri Ciri-ciri bunga yang penyerpungan dibantu oleh serangga adalah sebagai berikut Warna mahkota mencolok Jadi mahkotanya mencolok Sehingga menarik perhatian serangga Mahkotanya besar dan indah Sehingga serangga-serangga suka karena dan tadi Memiliki bau yang khas Harum biasanya Di dalamnya terdapat nektar Atau kelenjar madu Sehingga manis rasanya serbuk sari lengket Bisa menempel pada paruh Ataupun kaki hewan Ini ciri-cirinya Makotanya mencolok Bunganya besar dan indah Memiliki nektar Dan, bunga, dan memiliki bau yang harum ini ciri-ciri yang dibantu oleh serangga, kami. Contohnya pada taman jeruk, pepaya, jambu, dan bunga kacang. Yang kedua adalah taman yang dibantu dengan air atau hidrogami. Pada saat hujan, air yang menai serbuk sari, Menjadikan serbu sari tumpah Atau sehingga bisa mengenai Kepala putih Contohnya pada tanaman Ganggang Selain ganggang ada lagi yaitu Hidrila Hidrila hmm. Hidrila Ganggang Ini merupakan tanaman air Jadi yang dibantu oleh Hidrogami oleh air Yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan angin Atau anemogami Anemogami Yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin Ciri-ciri proses penyerbuan yang dibantu oleh angin adalah Memiliki mahkota yang kecil dan tidak berwarna kecil dan tidak berwarna. Sehingga warnanya mahkota tidak mencolok. Memiliki tangkai sari yang panjang. Memiliki tangkai sari yang panjang. Tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Kepala putihnya besar dan berbulu. Tidak berbau Tidak berkelenjar Tidak ada nektar Kepala putihnya Menjulur keluar Ini ciri-cirinya Yang dibantu oleh angin Sehingga di angin dia bisa Rontok Itu penyertbukan Dengan bantuan angin Yang keempat adalah Penyerbukan yang dibantu oleh manusia yang sering disebut antropogami. Bahwa penyerbukan antropogami, penyerbukan yang dibantu oleh manusia, ini tanamannya merupakan biasanya bunga yang berumah dua. Apa artinya berumah dua? Artinya, dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau betina saja, jadi datu pohon itu hanya memiliki satu jenis kelamin sehingga penyerbukan antropogami biasanya terjadi pada tanaman yang serbuk seharinya sulit untuk bertemu dengan putih sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri jadi perlu bantuan Manusia Sehingga penyerbukan dengan bantuan manusia Ini disebut juga dengan istilah Antropogami Atau antropofili Contohnya adalah Tumbuhan yang melakukan penyerbukan Dengan bantuan manusia Antara lain salak Vanili Semangka buah naga dan anggrek. Ini dibantu oleh manusia. Sekarang kita lanjutkan yaitu macam-macam penyerbukan. Bahwa dalam perkembangbiakan secara generatif memang penyerbukan itu merupakan peristiwa yang penting karena bertemunya serbuk sari dengan kepala putih sehingga berdasarkan asal serbuk sarinya penyerbukan dibedakan menjadi empat macam yaitu penyerbukan sendiri yang artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri ini penyerbukan sendiri yang kedua penyerbukan tetangga artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu tanaman atau satu tumbuhan jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain namun masih dalam satu tumbuhan Yang ketiga penyerbukan silang Penyerbukan silang serbuk sari jatuh ke kepala putih Bunga lain tetapi tidak satu tumbuhan Tetapi jenisnya sama jadi serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain Kepala putih bunga lain yang berbeda tanaman Tanamannya berbeda Tetapi masih satu jenis Yang keempat adalah penyerbukan bastar Serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang tidak sejenis Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya, varietasnya. Ini penyerbukan. basah kita ulangi lagi. Untuk penyerbukan sendiri ini serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Berarti bunganya masih satu dan dalam satu pohon kalau sendiri tadi bunganya sendiri kalau tetangga di bunga lain namun masih dalam satu pohon jadi sendiri maupun tetangga ini pohonnya satu bedanya kalau sendiri itu bunganya sendiri kalau tetangga di Bunga lain, hal yang ketiga ini silang, tanamannya berbeda, jadi serbuk sari dan kepala putih yang berbeda pula. Bastar juga berbeda, namun varietasnya yang berbeda. Jadi, ini bastar. Demikian penyerbukan untuk bunga vegetatif sudah, generatif sudah. Berbedanya kalau generatif itu mengalami pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Demikian untuk perkembangan tumbuhan secara generatif semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah bersama dengan Bambang Sripno Masih tetap belajar bersama berbagi ilmu Sederhana semoga bermanfaat Sebelum kegiatan kali ini kita akhiri Jangan lupa untuk menyematkan subscribe, like, dan sharenya Dari kami mohon maaf Wabilahi Taufik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh